matikan mesin geram matikan mesin Anda akan saya periksa 好 kami akan merapat di lambung kanan kapal anda. Matikan mesin, matikan mesin, siapkan lambung kanan anda. Kami akan merapat. lampu mon. Siapkan lampu kanan. Kami akan merapat sama lampu matikan mesin. Matikan mesin, siapkan lampu kanan Anda. Kami akan merapat Ke keselamatan ada, Pak? Belum ada. Hah? Belum ada. Life jacket? Belum ada. Berarti alat keselamatan enggak ada? Lalu, ya ada, ya, kalau kecelakaan gimana itu? Kalau tenggelam. Kalau Ni